Doa menjenguk orang sakit. Allahumma Ya Allah, hilangkanlah penyakit wahai pemelihara manusia. Sembuhkanlah, hanya engkaulah maha penyembuh, tidak ada kesembuhan, melainkan penyembuhanmu, penyembuhanmu yang tidak meninggalkan rasa sakit.